Pagi yang ngantuk ini, kita mau kemana kakak? Ke Bandung Hah? Ke Bandung Mana suaranya? Ke Bandung Oh ke Bandung Ini nung banget nih? Apa? Oh kucing hmm. Hmm. <laughs> Ada kucing yang santui di tengah jalan Dan harus kita kelakson dulu tadi Biar mabur Aduh silamin Aduh, aduh, aduh. Ini anaknya lagi tidur Langsung diangkut <laughs> Aduh cilau ma. cilau ma Tolong aku ma Tolong Akhirnya kita sampai di villa yang sejuk ini ya Kak ya Sejuk gak sih kayak apa sih coba lihat Pemandangannya oh, oke banget guys guys guys Ini lagi hujan rintik rintik Nyaman banget ya <tuh> Yeah, that's good. Jadi kayak gini ya guys, keadaan cottage uh, yang Murad Marit sederhana banget, tapi murah Ya kayak gini doang keadaannya Tapi kalau buat kami sih udah cukup Karena kami um, bukan mencari hotel yang bagusnya Tapi kita cari apanya Kak? Ini pemandangannya tuh Lokasinya tuh ada di Gambung di gambung pasir jambu Ciwidey jadi nama resortnya tuh Agapuri Resort ya ya gitulah Agapuri Resort terus um, terjangkau sih uh, biaya penginapannya terjangkau ada yang cottage kayak gini terus ada yang villa kayu uh, nanti kita liatin kan dari sana di luar masih hujan jadi ada villa uh, ada yang villa kayu, villa kayu itu bisa sampai um, 45 orang lah gitu um, udah sama jadi satu rumah gitu udah ada dapur udah ada kamar mandi terus ada yang uh, glamping juga di sini pokoknya asik banget sih murah tergantung kalian sukanya yang mana ada villa yang besar juga jadi misalnya mau 30 orangan gitu ya bisa gitu Nah kalau kita kan cuma um, berkeluarga berenem bau oh, bayi dua <laughs> jadi kita pakai yang ini nine cottage nya ini Kotechnya ini udah berdiri Dari tahun 1985 Jadi e, udah lama banget Makanya ini bangunannya udah kelihatan lawas Terus agak krek-krek gitu ya Karena itu faktor usia Tapi masih nyaman banget Kalau buat kalian yang Memang tujuan wisatanya tuh Untuk bersembunyi dari keramaian Menepi di atas gunung <laughs> Pokoknya bersembunyi dari Tempat-tempat yang Uh, terlalu ramai dan kalian pengen ngeliat hijau-hijau Iya oh, kak ya. Kakak seneng gak di sini? Seneng. Kenapa seneng? Seneng, emang seneng. Papa seneng gak di sini? Seneng banget. Ada, ada, ada sakit, sakit, sakit. Mau tinggal di sini Mau. Tapi Una abis sini Mama tinggal ya? Enggak mau. Mama titipin sama. Enggak mau. Enggak <laughs> mau. Itu salah satu villa yang lumayan besar bisa. Bareng-bareng semalam ada kayak grup motor gitu dari berbagai macam daerah Ada yang dari Tangerang, Depok, Bekasi, um, Tasikmalaya, Bandung, ngumpul di sini Ini lumayan besar loh Bisa sampai 50 orang bahkan kalau kalian punya tenda sendiri kalian bisa bikin tenda di situ Nah pikir bidah itu buat bikin tenda Itu bisa buat nongkrong terus bakar api unggun pas malamnya ini keti, kita bawa keti. Kamu kok sembunyi, kamu kedinginan ya? Keti kedinginan, dia seneng banget main-main di rumput terus. Ya, keti ya, ini aku, aku apa sayangnya kamu? Iya, <laughs> si keti kedatangan temen. Ini temennya nih, ini namanya si -te. kepalanya tengkleng. Itu -te. keti. Ada temennya loh, keti kok dicuekin, ayo samperin cowok tuh kathy ngapelin kathy ini cottage kita, aduh hujan Hai. kamu namanya siapa? C <laughs> anjing liar sini kamu pegangnya gak apa-apa tapi dia malu nggak apa-apa kalau dia nggak mau pegang iya. tadi kamu minta makan ya udah kita kasih makan kan dia suka tadi kasih makan ayam dia kasih mau. makan apa aja suka dia dia tuh dia tuh masih sakit dia belum ada yang pelihara iya dia stray stray dog, dia stray dog. Mm -mm. tapi dia sopan banget di depan rumah cuman dia majang liatin minta gitu dia nggak apa Nggak nakal Nggak masuk-masuk e, Ke dalam cottage Dia cuma nungguin di depan Kalau dikasih makan dia makan Tapi dia nggak suka dog food ya Karena udah dikasih dog foodnya Dia nggak suka Dia maunya ayam sama Atau ikan gitu Makanan yang murni gitu Ya mungkin kalau kalian kesini Nanti kalian bakalan ketemu sama dia Teman harus minum yang bergizi Ini minumannya Zoya Ini sereal Enak loh kak tapi ini buat ibu menyusui nih? Minuman mana? Kita seduh. Nih Joya. Dadah, guys. Nih yep. di sini udahnya dingin banget, banget banget. Oke sambil nunggu ini uh, dingin, karena baru aja aku seduh, aku sambil cerita ya. Jadi abis lahiran kemarin, aku tuh suka minum produk-produknya dari Mama Bear. Mama Bear, terutama yang Zoya ini juga Zoya mix ini ada yang rasa pisang, ada yang rasa coklat Ini yang juga uh, aku lagi bawa Tapi biasanya aku juga suka minum tehnya Ada teh herbal gitu, itu ampuh banget sih pas abis lahiran tuh aku langsung Minum tehnya itu setiap pagi sama malam Dua kali tuh enak banget asiku langsung banyak Dan sekarang aku juga masih sering minum ini karena uh, Sasen kan masih menyusui dan Visi misiku itu harus full asi sampai 2 tahun Jadi anak-anakku harus full sampai 2 tahun Gitu, nah kalau yang Zoya ini Dia tuh kayak serial gitu Kita kayak minum serial, jadi kan enak tuh Buat nambah gizi untuk si Dede <tuh> <tuh> Kathy. <wireless> baru turun semeter aja udah jatuh. Nih sini. sini. Oh. Ayo. Tengang. Eh guys. Oh, Aku bersama Oma sama opa sama eh. Ayo, Bikin. Kita mau kemana kak? Ke puncak eh, gunung. Ya. Ke kebun teh. Mau ke kebun teh? Iya. Dede, mau? Kayak kita ke kebun teh yuk. Iya. Ayo. Ntar tunggu Papa ya. Wah nyaman. Kita lagi jalan-jalan di sekitar villa. mau ke kebun teh malah kerimis. Ya, Tasen ya. Kok cempetut ngeliat ini gambarnya? Uh, cempetut mulu. Gak pernah senyum. Oh, loh. Apa nge-define Mau kemana Una? <tuh> <tuh> <tuh> Tapi lagi gerimis Nanti ya Ini Villa Kayu yang ada di Argapuri Resort Ada banyak banget Dan pemandangannya langsung ke Kebun teh Rumahnya rumah kayu rumah panggung gitu asik banget nyaman, itu opa nyaman. lagi ngevlog <laughs> kita gagal ke kebun teh karena gerimis lagi jadi mau balik ke cottage dedek ya, ya hey hujan mau ke mana sini kau mau ke kampung wow oma mau kalau masih jauh sama Kathy. <tuh> <tuh> Anak ini seneng banget kalau di tempat kayak gini, karena bebas lari-lari. Tuh, ngapain tuh, tuh sama papanya? Gak jelas. Ah, kita akan jadi kebute padahal pengen jalan-jalan sambil apa petualangan Serina kalau kata Una? Sekarang kita mau ke ini aja, ke Ciwidey. Ke bawah, mencari-cari sesuatu mungkin ada yang bisa kita makan, kulinernya, atau ada yang bisa kita beli, jajan-jajannya. Supaya kita nggak di sini aja. Kita Oke, Sasen Oke, Ma oke masih pipi bakpao. jalan-jalan uh. <laughs> supir fokus aja supir ya tempi day. Ya, bagus, bagus. lebak muncang. Ketung. tidur, Ketung. lihatnya Ketung. enak ini. Bukit. lagi. Ini di sini tempat kita ya, nih. Iya, anak. Kan kita lagi nyarat nyari tanah seribu meter. Uh, di tanah seribu meter. Itu pemandangannya, uh, sayurannya subur-subur. Itu ada bukit-bukit, bukit-bukit, bukit Indah banget, kita mau jalan ke sana. jalan-jalan sama sasin kah ya aduh ketup ketip enak ya sejuk ya uh tempatnya enak banget adem bangun subuh-subuh jam 3 pagi kita mau cek out jam segini perjalanan ke tanggerang ini <tuk tangan> ya adek-adek ya? <tuk tangan> mau mana? bye Arga Puri resort kita mau pulang